Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa syukran lillah salatan wassalaman daima ini ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Lahawla Walakuwata illa billah Mabaduh Hadratal Ulama Al-A'iza Poro Alim Poro Kiai Poro Sesepuh Bini Sepuh Jajaran takmir Masjid Darul Falah Poro Bapak-bapak Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, hari yang ke-13, yang tentunya harapan kita. Mudah-mudahan kuasa kita ibadah kita bacaan Quran kita diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya Allahumma amin salatullah wasalamuhu mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulillah gusti kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarganya para sahabatnya para penerus perjuangannya dan umatnya hatta yaumil qiyamah Allahumma amin Poro bapak Poro ibu rahimakumullah malam pagi ini saya diberi tema ganjaran bagi orang berpuasa. Pahala itu banyak. Salat ya juga berpahala. Puasa berpahala. Bersedekah berpahala. Tapi ada kalanya Amalan itu wajib Dan ada kalanya Amalan itu sunnah Perbuatan yang paling utama Adalah yang wajib Tetapi Amalan wajib itu Mempunyai nilai, nilai lebih Apabila disertai dengan Amalan sunnah Kalau yang wajib itu Sudah biasa Karena memang sudah wajib tetapi orang itu baru punya nilai lebih Bila yang tidak wajib sekedar sunnah dilakukan Itu yang punya nilai lebih Sehingga dikatakan di dalam sebuah hadis La yazalu abdi bin nawafili hatta uhibbahu Iza kuntu uhibbuhu kuntu sam'ahu wabashorahu wayadahu o kamakol. bila orang itu tidak berhenti-hentinya mengamalkan amalan sunnah maka aku akan menjadi mohon maaf matanya aku yang menjadi telinganya aku yang akan menjadi tangannya dan aku yang akan menjadi kakinya Di orang yang mengamalkan amalan sunnah Itu justru pahalanya lebih Kalau kita bekerja, bekerja kepada orang Sampai katakan jam 4 sore Itu sudah biasa karena memang kewajibannya Sehabis jam 4 sore dia tidak pulang masih membersihkan tempat-tempat yang kotor. Ada tambahan dari pekerjaannya. Justru ini yang menjadikan orang diangkat. apa Pangkatnya oleh bosnya. Wah, aku partenjak. Baik, mulai kah? Tak mulai. Bersih-bersih lah di sini. Padahal itu kan tidak wajib. Nah justru yang tidak wajib itu punya nilai lebih. Seperti puasa Ramadan. Ini wajib. Tapi pahalanya sangat besar sekali Puasa Senin Kemis tidak wajib Tapi yang menjadikan orang itu dicintai oleh Allah Itu justru yang sunat-sunat itu Tidak berhenti-hentinya hambaku melakukan amal sunnah Sehingga aku mencintainya bila aku mencintainya maka aku akan menjadi matanya dan seterusnya tadi. Tapi amalan sunnah itu yang menjadikan orang itu diangkat sebagai waliyullah diangkat sebagai kekasih Allah. Kalau yang wajib, ya sudah wajib, yang namanya wajib. Sehingga panjenengan banyak tahu para wali itu disebut pada umumnya sunan. Sunan Ngampel, Rotin Rahmat, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Malik Ibrahim, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Demak, Sunan Kalijogo, Tutut Joko Kali, <laughs> Sunan Kalijogo, Sunan Muria, juga Sunan Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon, Sunan Gunung Jati. Mengapa para beliau-beliau itu disebut sunan? Nah, ini yang kita harus tahu. Bahasa Arabnya kalau yang bermakna mufrad menunjukkan satu itu sunnah. Tetapi ketika dijamakkan menjadi sunan, di orang-orang yang suka melakukan amal-amal sunnah. Itu artinya sunan beliau-beliau itulah yang mengamal amal-amal sunnah sehingga oleh Allah diangkat menjadi waliyullah hatta uhibahu sehingga aku mencintainya. Nah ini yang penting bagi kita di samping amal wajib ini sudah merupakan amal pokok diibaratkan kita makan itu nasinya, yang sunnah-sunnah itu lauk-lauknya. Kalau hanya nasi ya enak, tapi lebih nikmat lagi bila ditambahi lauk pauk yang lain yang hukumnya tidak wajib sebetulnya kalau kita makan nasi saja sudah cukup tapi kan tidak nikmat nah, hanya ditambah sambel ditambah ikan ya, ditambah daging ikannya macam-macam lah situlah amal sunnah tapi untuk ramadan sendiri niki kanjeng nabi Dawuh mengshomar ramadana waqamahu imanan wahtisaban ufiro lahu ma taqaddama min dhambih, rawahu muslim barang siapa puasa Ramadan dan pada malam harinya mengamalkan ibadah termasuk wakomah waqamah itu identik dengan sholat banyak lihat dalam Al-Quran mesti ada lafad qmim yukimu akimis akimissalah lah niku man nggih man Ramadan wa terkait dengan urusan salat siangnya puasa malamnya salat termasuk salat tarawih ini oleh Allah tapi ada syarat Puasa dan salat itu karena iman Mempercayai adanya Allah Mempercayai janji-janjinya Allah Mempercayai surga dan neraka Dan seterusnya Mereka iman Ibadah salat Dan puasa Wahdi saban Dan mereka itu niat mencari ridho Allah penting, niat itu penting, mencari doa Allah ikhtisab itu mencari doa Allah maka diampuni dosa-dosa yang telah lewat di dosa kita sudah habis begitu kita puasa Ramadan malam kita sholat traweh habis dari apa? dari besarnya pahalanya puasa dan ibadah pada malam hari Ramadan besar sekali pahalanya dosa yang telah lampau habis sehingga kanjing Nabi juga bersabda dalam hatis yang lain Ramadhanu ila Ramadhanah lima baynahuma. bulan Ramadan ke Ramadan yang lain yang akan datang itu melebur dosa diantaranya Ramadan dulu sekarang Ramadan dosa kita sudah dihabiskan oleh Allah menunjukkan betapa besarnya pahala kuasa Ramadhan as-salawatu as, -salawatu, as -salawatu kafaratul lima bainahuma sholat lima waktu juga melebur diantaranya dohor dengan asar, dosa kita habis setelah dohur karena kita sudah salat asar asar ke maghrib, dosa kita habis Maghrib ke isya dan seterusnya jadi, kita itu selama kita melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, kita mati sudah tidak punya dosa. Allahumma amin. Tapi ada lanjutan hadis ini, Majtuni Batil Kabair selama orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Zinoboternati, mampu orang tidak pernah. Berani kepada orang tua itu masuk dosa besar, tidak pernah berbakti kepada orang tuanya minum-minuman tidak pernah pokok tidak pernah melakukan perbuatan perbuatan dosa besar dibuat sholat habis dosa kita, dibuat puasa wajib habis dosa kita al alhajju ilal haji kafaratul -ka lima bayna huma. dulu haji kemudian haji lagi, habis dosa kita wal umratu ilal umrati kafaratul lima baynahuma Umroh, kemudian kita umroh lagi Habis dosa kita Kesimpulannya Kita itu mati sudah Tidak punya dosa Betul-betul tidak punya dosa Cuma ada syarat tadi Imanan wahdi saban, Iman dan Ikhlas mencari ridho Allah Sebab kadang-kadang Setan ini pinter Ikhlas itu justru Sangat berat sekali lebih berat daripada mengamalkannya. Melakukan sholat gampang, puasa gampang, tapi untuk ikhlas semata-mata karena Allah ini yang tidak mudah, tidak mudah. Kadang-kadang begini setan itu bikin tidak ono Hati husuk dewi entek sudah. Itu namanya ujuk. Atau dia berusaha berjuang. Tapi tujuannya hanya ingin terkenal, itu namanya sum. Sudah habis. Oh ternyata mengkono, kono, kono. habis jenengku ya. Mulai aku udah takmir. Ya, <guluh> masya Allah setan itu pinter sehingga dikatakan oleh kanjeng nabi, kolunasi Setiap orang itu akan celaka. Ilal amilun, ilal alimun, kecuali orang yang punya ilmu wal alimunakullum halka orang yang alim, yang ilmunya banyak pun juga celaka illal amilun, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya buat apa kita ilmu banyak tapi tidak diamalkan wal amilunakullum halka orang yang mengamalkan ilmunya pun juga celaka illal muhlisun kecuali orang yang ikhlas Wal alim dan orang ikhlas itu dalam kekhawatiran di dalam bahaya yang besar diibaratkan telur ada di atas tanduk mudah kepeleset mudah lugur jadi sing abot niku ehlase gih tetap ada onok masalah si tenang tenangan Te tepak awak imami si makmum mau <guluh> bisa jadi setan masuk nih waduh uang rokapel aku saya imame rusak tempat pidato pengunjung Waduh terkenal lagi habis mokhlis ini gisim paling abot cor hadis kalau ikhtis itis mencari Ridho Allah subhanahu Wa Ta'ala karena itu Monggo dipun toto ditata niat kita mau berangkat apa niat kita mau memulai apa niat kita pasti di dalam niat itu terakhirnya ada kata-kata Lillahi ta'ala Puasa karena Allah Salat karena Allah Mengapa itu diucapkan? Supaya setan tidak masuk Menggoda niat kita Bukan lagi karena Allah Tapi karena ingin dipuji orang Pasti watan lillahi Nomornya nah, bab haji Bab haji ini ku lillahi malah dua kali Justru lillahi diletakkan di depan Di bab haji Lilahi, ala nasi hijul baiti manis, a di depan harus semata-mata karena Allah wajib bagi manusia. Haji ke baitullah lilahinya itu di depan. Mengapa bab haji lilahinya di depan? Kan haji itu rentan dengan ketidakikhlasan. Rentan sekali, aduh, mari ini aku diceluk abrah. Para ibu-ibu mari aku dicel Umi. Lah niku engkau surat undangan undanganku haji hajine. Lek kiai-kiai haji, setan pinter. Malah ketika dak ditimbali abah, rotokne sulit. Hmm, awak haji puluh enam juta ya. Dak dicelok abah, boten oleh. Tapi begitu dicelok abah atau Umi, aduh langsung perhatian sekali. Ini setan. Sehingga bab haji lilanya di depan. Tapi juga di belakang, Jadi haji itu diapit oleh lillah dan lillah Contoh, wa'ati mulhajja wal umro lillah Sampurnakan haji dan umroh itu lillah karena Allah Yang tadi lillahnya di depan, yang ayat ini lillahnya di belakang Ini menunjukkan pahala itu tergantung niatnya karena Allah maka Nabi tadi mengatakan imanan wah tisaban. ehlas semata-mata karena Allah. Kita buatkan gampang sehingga Nabi pun juga mengatakan kam min lai ajrun lai salahu ajri illal juwal Betapa banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar kecuali hanya lapar dan haus oleh ngelak itu oleh lu ini paling setino-tino buatan mangan tapi ada ganjarane. ternyata disitu bukan masalah niat tapi ada penyebab yang menyebabkan puasanya hangus hangus satu diantaranya karena ketika puasa itu, dia melakukan kebohongan, berdusta, koroh. lah Bisa juga kebohongan itu tidak dengan ucapan, tapi dengan tulisan. Dengan tulisan. Hanya di situ di-share. Kalau lesan, mungkin hanya satu orang, dua orang yang mendengar. Tetapi ketika ditulis di HP, di-share. Bisa jadi ribuan orang yang mendengar habis puasa kita, tapi bukan berarti batal, tapi tidak ada pahalanya. Nah, ini kan sudah terbiasa, malah di Al-Quran itu bukan mulut, justru bukan. Aku tutup mulut mereka Besok tengah hari kiamat Tidak bisa bicara Justru tangannya yang akan bicara Akan berkata Kepadaku tangan-tangan mereka Karena tangan ini yang lebih bahaya Daripada mulut Kakinya menjadi saksi Tangan terbungkam Malah apa mulut? Malah tangan yang berbicara Saat ini kenyataan Dulu kita ketika belum paham leyo Kok malah tangan yang berbicara? Kok mulut dibungkam oleh Allah? Ternyata sekarang sudah jelas Justru bahayanya bicaranya tangan Dengan tulisan-tulisan dibaca oleh sekian orang Tapi kalau mulut berkata selesai dan jangkauannya mungkin hanya beberapa orang. Tetapi kita ketika ditulis ini tidak akan terhapus kecuali dihapus oleh orangnya. Niki. Jadi termasuk penyebab di antaranya pahala puasa tidak ada artinya. Termasuk juga gibah. Ngiban ngrasane wong mempergunjingkan orang. Justru sekarang di televisi ada apa acara yang namanya gosip? Padahal itu paling ditakuti oleh Nabi. Malah ada acara yang isinya gosip, ngerasaini wong Lah ini biasanya ibu-ibu seneng, ibu-ibu, waduh acara gosip, ngerasane artis ini, artis ini, artis ini. Padahal dosa besar. Bagaimana kalau yang dirasani itu, yang dikusipin itu, betul-betul melakukan, justru itu namanya gosip. Orang yang dirasani ngelakoni. Kalau yang dirasani buatan ngelakoni, itu fitnah. Wal well, fitnah itu asal duminal kotel. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Si yang dinamakan riba itu, pelakunya betul-betul melakukan. Itu menghabiskan pahala puasa malah Al-Quran membahasakan ayuh ibu ahatukum ayatulalah ma'ita ma apa kamu suka memakan daging saudaramu dalam keadaan menjadi bangkai jadi ngerasa nih buang niku potobi mangan batang batang itu lur lah nih kisah pun biasa saat biasa bahkan di televisi ada acara gosip Masya Allah, ini fitnah. Fitnah zaman, kalau kita tidak berhati-hati, kita akan termakan oleh situasi, Boten kerosok, Lek awak, niki, Podobik mangan, barang, itu lulur. Ini hati-hati, lebih-lebih, posok teh, ganjarane posone. termasuk malih, tenggriku, nama-namimah, namima tuh, namimah itu mengadu domba. Sanes sanes menggaduh orang ke orang lain. kalau membahasakan yang lebih mudah: menyebarkan kebencian itu termasuk namimah. Menyebarkan kebencian, dia ceramah seolah-olah menegakkan agama, tapi menyuruh orang untuk membenci si ini, membenci si itu, membenci dia itu kan keadaan. Pastinya, setelah ceramah itu, hati orang menjadi sejuk hati orang menjadi tenang tapi kok malah setelah pengajian justru jengkel ini hasil daripada adu domba kita kalau diadu domba kan jengkel kok mari ngurung untuk pengajian tambah jengkel hm, tak kena temen pak iki tak kena temen pak Iko, malah pidato ini mohon maaf mengolo-olo Nyebur si ini dengan sebutan yang tidak pantas Kan wonten ya Nyebur si itu dengan sebutan yang tidak pantas Itu namanya namimah Sehingga membuat orang Mestinya setelah mengajian itu sejuk Hatinya tentram Malah timbul rasa jengkel Menyalahkan si ini dan si itu Ini fitnah Fitnah zaman Kalau kita termakan oleh namimah Oleh Apa ucapan kebencian, menyebarkan kebencian, panjenengan berarti terlibat di dalam namimah adu domba yang menyebabkan batalnya puasa tiba-tiba orang puasa tapi tidak ada artinya diibaratkan uang-uang mati, duit mati nyekel <tuh> duit, tapi tidak ada reganya, posone tidak asah esah posone tidak wajib mengkodok tapi sudah tidak ada harganya, tidak hidup amal itu sama dengan amal ketika tidak ikhlas. Itu diumpamakan seperti jasad yang sudah tidak bernyawa. Begitu pula orang puasa yang mengadu domba, orang puasa yang berdusta, orang puasa yang gosip orang lain, itu dosanya, apa pahalanya, ha? habis nah ini kita harus hati-hati jangan kita itu oleh payai tapi buatan wonten ganjarane luwe lo posoniku nggak luwe, kudu luwe leono wong poso muni aku ndak luwe belas oh mari ngombe berarti <laughs> mari ngamangan wong jenengi posoniku mesti luwe, kok dikongkon luwe-luwe kalau Gusti Allah cek nih ngerasa no yok nopo penderitaan nih wong ndak luwe Ya apa penderitaan nih arek yatim piatu bagaimana penderitaannya janda-janda tua Aku mik sedino ndak mangan lu wene koyong niki nggak ninyo arek yatim sing pentino tino ndak mangan Golek karen-karen nih uong hanya timbul di sini rasa kasih sayang Karena sa rasa kasih sayang kita timbul Otomatis kita akan suka memberi orang Di sini tambahan pahala daripada puasa Telon boleh posoan loman kafe wong Barokah pahalanya puasa Berimbas kepada amal-amal yang lain Saya akan tamu malah Keringin entek poso wong podo siap-siap loman bukwe Toples sevis di Nopo kabeh gelas kelasnya di jajan ndak macam situ, lek perlu macam sepuluh. Minumannya tidak macam situ, nopo oh metu lomane, metu seakan ini nanggung, ini kulai wong like wo mari poso. Nopo kok metu, korono tiangi tambah takwo, La'alakum tak takun, diwajibkannya puasa, pada air ayat supaya kamu takwa kepada Allah. Lihat tiang ini pun takwa imbas daripada puasa, otomatis tambah pahalanya. Pahala itu bukan hanya di akhirat, di dunia pun untuk orang-orang soleh didahulukan oleh Allah, di dunia dan di akhirat. Lahumul busro fil hayati dunia wa fil akhir. Orang-orang yang takwa punya kegembiraan di dunia sampai di akhirat, tentunya pun diparingi seneng. Puang sing takwo seneng-seneng-seneng temenan dalili teng Al-Qur'an wama yattaqillaha jaja'allahu mahroja orang yang takut kepada Allah selalu diberi jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya banyak punya kesulitan tapi karena takwa barokai poso Diketahlan keluar, telok pun lek padi Rioyo. Enak, kapis seneng nenggape, sehingga duit beras, londui beras. lo kok sakit, dikisahkan biwong. Kelak metu jalan keluar ini. Kadang-kadang dikit duit biwong, lek pun padi Rioyo. Pua mayat takilaha, yar sukhumin, hai sulah Orang yang takut kepada Allah, diberi rezeki yang tidak pernah diduga-duga. Itu pahala dunia yang tentunya nanti di akhirat tetap punya pahala ada lagi amrihi barang siapa yang takut kepada Allah maka segala urusannya diberi mudah oleh Allah ini termasuk pahala pahala yang oleh Allah disenangkan di dunia tapi nanti di akhirat tetap punya pahala lah puasa itu melatih ke sana la'allakum tatakun tak mangan padahal yo ndak wong waruh umpomo botan mangan Buatan-buatan sih waruh laupo kok tak mangan pelajar wetinang kusti Allah iya uong ndak beruh tapi Allah kan waruh mesti ini umpomo ngumbi buatan wonton tiang semerap lekok tak ngumbi korona wetinang kusti Allah umpomo kumpul bucu, yo ndak wong waruh tapi mengapa itu tidak dilakukan? Karena belajar takut kepada Allah. La Hanya dari situ timbul apa ya kasih sayang. Termasuk puasa itu kan latihan sabar. Mesti harus marah tidak marah. Orang ketika mau marah tidak marah mendapat pahala. Pahalanya besar sekali. Orang puasa itu sebetulnya melatih ngempet juga ndak gampang uang bisa ngempet, kecoba uang sing ang gusti allah buatan gampang, poso kan latihan ngempet, ngelak dimpet, lu yo dimpet, kepingin bujune yo dimpet luar biasa, dalam bahasa lain puasa itu melatih menahan marah, ndak gampang menahan marah nih kungge, bukan kita tidak boleh marah, tapi kapan kita harus marah kepada siapa? di mana kita marah? Boten terus menengok, boten oleh. Ono maksiat kok malah tidak marah. Malah Nabi Dawah Kalau orang melihat masyarakat Robah dengan tanganmu. Dengan kekuasaan. Lek perlu dipukul. Di marah itu boleh. Tapi orang yang takwa Mampu menahan marah. Mampu Meminit emosi. Contoh mawon. Sayyidina Ali ketika mau menusuk musuh dalam perang tengah-tengah perang musuhnya berdiri sudut ternyata orang yang mau ditusuk ini meludahi wajah Sayyidina Ali diludahi, plok pas ke wajahnya Sayyidina Ali tidak menjadi menusuk orang itu, potensius nyuduk kalau jenis mau disutup kok ngito, nih wah tambah disuduk tapi dalam situasi harus marah, justru Sayyidin Ali buatan marah. Bingung orang yang meludahi. Eh Ali, mengapa aku tidak jadi kamu tusuk? Iya, karena saya takut menusuk kamu bukan karena Allah, tapi karena kamu meludahi aku. Kalau sampai saya menusuk kamu, tapi bukan karena Allah, tapi karena kamu meludahi aku. Berarti aku termasuk orang yang tidak taqwa, karena aku tidak mampu menahan marah. Saja spontan burung. Bukankah disutuk di doni? tambah disutuk. Contoh juga Kiai Hamid Pesuruan. Itu orang yang tingkat tangannya takwa, yang sudah mampu ngatur emosinya lewat pelajaran menahan puasa itu menahan, menahan di makan minum dan seterusnya. Kiai Hamid itu pada satu saat di Mekah beliau mau pulang ke hotel. Lewat di di jalan seantar rumah di Mekah. Begitu beliau berjalan di gang, disiram oleh orang dari atas. Disiram dengan air kora-korahan. Bagaimana beliau yang tingkat takwanya sudah luar biasa, yang otomatis mampu menahan emosi. Wani, mampu menahan emosi. Begitu disiram, apa kata Ki Alhamdulillah, kok werlole aku turung atus. Spontan <laughs> niku. tengah mau dicek, Mari ngono oleh limang jam kair sadar. boten spontan, disiram. Alhamdulillah, kok werlole aku turung atus. Padahal ndak ngono. Sangking wong ngatur emo emosi. Lah poso niku latihan ngatur emosi latihan menahan diri termasuk ketika harus marah tidak marah, bukan berarti tidak boleh marah, kita tetap harus marah ketika kita melihat kemungkaran paham ya? nah itu diantaranya juga kuasa itu tadi mencetak kasih sayang contohnya nih Wow dengan tahu perasaan orang lapar Katos Cising, caji Abdullah Iskandar, kalau yakin tidak akan pernah lapar. Mungkereawan itu hampir 10.000. kaya bayar karyawan itu mau? Pinten miliat. Kan berarti tidak pernah, tidak punya uang. Dalam arti lain, tidak pernah lapar. Dipaksa oleh Allah untuk lapar. Dipaksa mau tidak mau harus lapar lewat kewajiban puasa di situ dia tahu hmm, seperti ini laparnya orang tidak makan ya timbul kasih sayang kepada janda-janda tua timbul kasih sayang kepada yatim piatu timbul kasih sayang kepada fukorok masakin di situ dipaksa oleh Allah untuk merasakan bagaimana penderitaan orang yang tidak makan hanya dengan itu nyebar zakat zakat fitrah termasuk Termasuk santunan, termasuk juga apa, menyebarkan kasih sayang kepada siapapun. Nah, kalau di dalam agama lain, kan ada filen, apa? Valentine apa itu hari kasih sayang? Kalau di Islam, tidak ada hari kasih sayang, tapi semuanya harus kasih sayang. Tidak ada hari-hari tertentu tetapi semuanya. Tapi Nabi pernah mengatakan satu kali hari kasih sayang ketika Nabi masuk ke Mekah. Nabi diusir setelah 10 tahun berikutnya Nabi bisa masuk ke Mekah kembali. Orang Mekah ketakutan, Nabi mengatakan hadzal yaum yaumul marhamah. Ini adalah hari kasih sayang kata Nabi. La yaumul marhamah bukan hari pertempuran. Hanya sekali itu Nabi mengatakan hari ini adalah hari kasih sayang supaya tidak ada dendam orang Madinah yang dulu diusir dari Mekah supaya tidak membunuh orang Mekah yang dulu pernah mengusir. Nabi mengatakan la tasriba alaikumul yaum tidak ada dendam hari ini kepada kalian. Aku luqama Yusuf la Aku akan berkata seperti perkataan Nabi Yusuf Saudaraku tidak ada dendam hari ini kepadamu Nabi, Nabi Yusuf pernah dibuang Hanya bertemu dengan saudara-saudaranya Nabi Yusuf tidak ada dendam Nabi pun akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf Nabi mengatakan haza Ini adalah hari kasih sayang Tapi tidak diperingati setiap tahun karena orang Islam tuh selamanya harus kasih sayang, gih, mungkin niku engkang sakit kalau sampai akan mungkin-mungkin manfaat, mungkin-mungkin setyo ini diparingi panjang umur, nih umur yang sehat, umur yang bermanfaat, umur yang barokah, Allahumma, amin. Semanten, monggo duno, mungkin-mungkin di dalam bulan puasa ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i walhamdulillahirrabbilalamin Rabbana latuziw kulubana Ba'dain hadaitana wablanamillatu unkarahmah Innaka antal wahab Allah malaikat bayna akulubina wa suli zata binina wa dinasubulasalam wa najina minot mati ilan nur wa janibnal fa wa hisamadohora min ha wa maabaton fi asma ina wa buserina wa kulubina wa abdanina wa wladina wa banatina wa suwajina wa tub'alina Inna ka'antatawab ar-Rahim Wa ja'alna syakirin Li nikmatikan muslim Wa qabili hatim alina Wa risukna husnal hitam Wa tuhu lafidari salam Al-imani wal-islami Fadziyadal jalali wal-ikram Amitna ala islam tahasanna bidil izzati wal jabarut fa tasamna bi rabbil malakut watawakalna tawakkalna alal hayyil yamut isrim annal waba wakinasharada, kinas syarrada wanajjina minat taani wat wal bala wa virus corona bil ladzika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin